dan selamat malam, apa kabar sahabat pengetahuan pada video kali ini kita akan membahas tentang Kota Kupang Kota Kupang adalah sebuah kota media dan sekaligus ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur Kota media ini adalah kota yang terbesar di pulau timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Kupang adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores, dan sebagian kecil pendatang dari Bukis serta Jawa Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 441.566 jiwa pada tahun 2020 kota ini terbagi menjadi enam kecamatan dan 51 kelurahan dalam sejarahnya nama Kupang sebenarnya berasal dari nama seorang raja yaitu Naikopan atau Laikopan yang memerintah kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436 di pulau timur mempunyai 12 kota bandar namun tidak disebutkan namanya Dugaan ini berdasarkan bahwa kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai dan salah satunya yang strategis menghadap ke Teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Helong dan menjadi raja pada saat itu adalah Raja Koenlai Bisi. Kota Kupang terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Untuk daerah terendah terletak pada ketinggian 0-50 meter dari permukaan laut rata-rata sedangkan daerah tertinggi terletak di bagian selatan dengan ketinggian antara 100 hingga 350 meter di permukaan laut daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Teluk Kupang dengan kemiringan antara 0% sampai 2% daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian pesisir dengan kemiringan antara 2 hingga 5 persen Kota Kupang secara visual merupakan daerah dataran rendah yang sudah dimanfaatkan pula sebagai lahan kegiatan usaha seperti sawah tada hujan, kebun musiman, dan semak belukar Pada bagian barat daya dan selatan terdapat perbukitan yang harus dilindungi dengan penghijauan Yang berfungsi sebagai daerah tangkapan untuk menjaga potensi air di kota Kupang Secara hidrologi kota Kupang yang sering diculuki kota Karang memang merupakan daerah yang kering Dan pada musim kemarau antara April hingga November mengalami krisis air bersih Kota Kupang hanya dilalui oleh beberapa aliran sungai yang pada musim hujan baru tampak aliran airnya Kota Kupang memiliki sebuah bandar udara dengan nama Bandar Udara Internasional El Tari Dahulu bernama Pelabuhan Udara Penvii pada mulanya adalah bekas peninggalan zaman penjajahan Belanda yang hanya berupa sebuah air strip. Untuk pertama kali, bandar udara ini didarati oleh pesawat udara pada tahun 1928.